Halo guys, ohayu oh, gozaimasu Baru pulang ke Tokyo Ketemu miru Chang sama Shacho nih Tapi kita langsung hari ini kedatangan mertua miru <laughs> Jadi hari ini kita mau keluar, langsung keluar ya Mau makan-makan di luar Ya gak Iya dong uh, Ini lagi sibuk gitu Soalnya mau ketemu Papa sama Mama <laughs> Mau ketemu Oma, loh. Oma sama kakek, kakek itu apa panggilannya? Temennya Oma, apa namanya? Opa, bukan kali ya. <gülüyor> ini masih pagi-pagi, ini Meru-Cang udah bangun. Jadi sebentar lagi kita mau berangkat, ya. Sayangnya, <guluh> gokil nih, anak nih. tuh Udah jago dia sekarang. Lehernya juga udah kuat dan suka banget dia main ini. Ngeliat vlog-vlog gitu Mau jadi youtuber kamu sayang Pertama kita nge makan sushi Jadi kita mau keluar makan sushi sayang hari ini Gimana sayang? Iya akhirnya ya kamu, kamu Kamu gak suka kan sushi? Aku suka kok Soalnya udah lama banget gak makan sushi Pas ini papa mertua datang ke Tokyo Jadi kita mau ngajakin makan sushi Dan susinya dimana biasa kesukaan kita ya Yaitu sushi rok sekarang sushiro itu udah gak murah guys. Jangan kalian kira tuh uh, dulu mungkin banyak orang yang bikin teman temen, -temen jisuse ya. teman-teman magang yang bikin vlog sushi 100 yen gitu. Sekarang udah enggak guys. Sekarang udah jauh lebih mahal nggak kayak dulu. Mirja mau makan sushi enggak? Mirja inget ya. Apanya? Koke. <laughs> Ingat enggak? Beberapa, beberapa bulan, bulan, ya? bulan ya? Beberapa bulan ya? gak ketemu. -gitu kali ya. Tiga bulan ya? Tiga bulanan kayaknya. kita lupa inget ya coba ntar kita lihat reaksinya kakek pas ketemu merica yeah. cucu campuran indo Jepang. reaksi yang mana? reaksi meru atau reaksi kakek? reaksi kakek loh kalau merica makanya biasanya <laughs> kakek ketemu orang asing aja kayaknya ayo kita berangkat dulu yuk udah oh, yuk. lapar yuk ayo oh. makan ya, makannya sayang sayang sayang hari pertama kita keluar jalan-jalan guys setelah pulang bareng anak dan istri ya yeah, mericanya yeah. huh? Ini pertama kali kita keluar jalan-jalan lagi nih. Selama di ninggalin anak istri di dua tiga bulan, nggak sabaran gitu. Tiap hari pengen meluk merucang jalan-jalan sama merucang gitu. Soalnya sekarang kan cuacanya udah nggak dingin dingin banget gitu. Udah anget. Tuh. Jadi asik aja keluar tuh. Bagus banget. Merucang. <laughs> Naik kereta yuk. Kalian yang belum punya anak jadi pengen punya kan? Karena lihat merucang. konnichiwa beru-chang beru-chang beru Si beru-chang beru-chang beru-chang terima kasih pergi karena ini panas jadi kita mau makan dulu guys yang penting kita masuk ke restoran dulu supaya gak teru panas ini meru-chang takutnya kepanasan kita masuk ke restoran dulu yuk ngobrol-ngobrol di dalam aja, udah ngantuk nih anak nih, udah ngantuk ya, bentar lagi nangis kayaknya. Oh iya nangis, soalnya ngantuk dia kalau nangis itu pengen tidur. Nih sih, jiwa nanti mau ok kekuningan kita. Nih, saya suka sasihur ini. Ate, 3 3 3 3 3 3 lupa 3 ya? 3 <tum> Tolong tampilkan nih. Gimana gimana? Nangis dia. Jalan-jalan sama bayi kayak gini. gimana tuh pun bayinya bisa jadi nangis, jadi harus gendong. Hahaha. <laughs> kenapa? Iya, pertama dia gendong jadi Mary-chan juga. Pikir ya gendong terus ya gitu, tapi dia turun nih. Jadi dia marah. Kenapa? kenapa Ya aku sebelum bobo selalu nangis. Kamu jago ya. Iya lah. gini pesan banyak. Hmm. Siapa pesan ini? Papa. Aduh Papa. Tanomi Sugi deh <laughs> coba. Kayaknya Amelie-chan hmm. tidur dalam ya? Iya. Sampai ya. mimpi dia kayaknya. Renanya hmm. kalau udah jatuh begini kan kita udah bisa makan artinya kalau masih begini kan berarti keluar tenaga. Berarti masih ini. Belum tidur terlalu nyenyak. mama 7, 7, ええ。<笑> <大変お喜びですね。笑> <喜んでますね。笑> <笑><笑><笑> 오. あの、そう <もうちょっと早いですよ>。<まだもうちょっとそうしとったらあれでしょう>? you <laughs>